Baik, saya Riki Sekundus. Uh, Profesi saya sebenarnya memang seorang pendeta, dan saya juga penginjil. Dan salah satu penginjilan kami adalah turun ke jalan-jalan. Dan salah satu pekerjaan kami adalah uh, ikut bergabung dengan para pemulung. Dan akhirnya saya juga uh, ikut ambil bagian sebagai pemulung. tanggapan saya mengenai pembagian gerobak ini menurut saya ini adalah sesuatu yang tepat sekali karena memang uh, uh, para donatur memberikannya pas kepada orang yang sangat membutuhkan Ya, saya mewakili semua mereka mengatakan uh, ini adalah kebutuhan terbesar kami karena setiap hari mereka harus keluar pagi dengan membawa karung, tiba-tiba mereka datang kembali dan menemukan ada gerobak yang bisa membantu mereka. Bisa membantu kami, khususnya untuk para pemulung. Karena kita bisa bayangkan yang tadinya penghasilan kita cuma 60-70 ribu, eh tiba-tiba kita dapat gerobak dan memperoleh, wah wow, luar biasa, bisa dua eh, kali lipat atau tiga kali lipat dari hasil kami setiap hari, seperti itu. Dengan bantuan Gerobak ini kami sungguh sangat terbantu benar. Asli dari kita sangat apa namanya bersyukur banget untuk apa bantuan itu.